Baik sahabatku, di sini ada Pak Haji Firman. Beliau dari Sumatera Selatan. Ini saya mau tanya dulu terkait perkembangan politik terkini. Kira-kira di Sumatera Selatan itu yang paling tinggi suaranya siapa? Apakah Pak Prabowo, Pak Ganjar atau Pak Anies? Saya mau bertanya-tanya nih guys, sekitar politik ini menjelang pilpres 2024 yang semakin mendidih saat ini lawan. Uh. Assalamualaikum Pak Haji Waalaikumsalam Saya mau tanya Pak Haji Ini kan semakin mulai mendidih suhu politik di Indonesia Bukan lagi memanas, mendidih Iya betul sekali Ya kenapa saya bilang mendidih? Karena dalam setiap survei-survei yang dibawa pemerintah Yang selalu nomor satu Kalau enggak Pak Ganjar, Pak Prabowo Sedangkan Pak Anies selalu di urutan ketiga Betul, betul, betul Ya kan survei? Hasil survei Hasil survei dari yang dibawa oleh mereka uh, Tapi yang tapi jadi pertanyaan Sudah hasil surveinya Anies selalu dibawa, tapi kenapa masih mengumpulkan ketua-ketua partai politik di istana, namanya eh, apa koalisi besar? Nah ternyata belum, belum juga oh selesai eh, kekhawatiran, kepanikan mereka eh, yaitu berusaha menjegal Anies. Nah iya saya mau tanya dulu khusus di Sumatera Selatan siapa yang selalu diucapkan mulutnya oleh eh, oleh masyarakat di sana bagi Oke, okay. nah terkait kepada persoalan pilpres ini untuk 2024, ribu uh, uh, uh, sesuai saya sebagai masyarakat ya. langsung terjun ke lapangan itu mayoritas uh, terkadang kita apa ya uh, bertolak belakang dengan hasil survei. Hmm. Uh, kenapa? Karena di seluruh sudut desa semuanya itu Pak Anies, Anies, Semua. iya. Uh, tetapi kalau di media, ya Pak Anies selalu direndahkan gitu loh. Di, di hasil surveinya kecil, tapi makanya kita agak bingung kenapa? Karena masyarakat ini selalu pilih Anies kalau di masyarakat kecil, uh. Uh, dimanapun itu bentuknya di desa, di kacamatan semuanya Anies. Tetapi hasil survei Anies selalu dibawa, agak bingung kita itu ini hasil survei siapa sih sebetulnya yang bikin itu jangan-jangan hmm. nah, ini bayaran kali ya nah, karena kalau di khususnya di Sumatera Selatan ya insya Allah karena saya betul-betul uh, terjun sendiri di lapangan uh, itu boleh berani saya bilang itu 75% ya seperti itu kira-kira 70% ya Iya. wah Berarti tidak percaya dengan survei-survei yang ada hmm. di TV-TV apa sama sekali tidak percaya uh, tapi kalau surveinya ILC nah itu baru pas itu hmm. sesuai benar itu dengan masyarakat makanya apa yang terjadi di masyarakat makanya saya juga bingung kenapa ini istana kok panik Bidahal kalau saya sarankan ke istana itu enggak usah panik sama pak anies ya, Kenapa? Betul. pak anies harusnya pak Joko itu undang pak Anis daripada panik Undang Pak Anies ke sampaikan, "Pak Anies, sepertinya ini di lapangan, rakyat butuh perubahan. Betul, mau mau mau mau nunjuk, Pak Anies, sebagai presiden. Nah, saya sebagai presiden saat ini, tolonglah, Pak Anies, lanjutkanlah program-program yang sudah bagus. Terus. Ya kan, kalau memang ada yang belum bagus, silahkan dirubah, ya kan?" Iya. nah saya kira Pak Anies lakukan itu Pak Anies orang baik, gak mungkin dia dendap gak ada, Betul sekali. bukan malah dijauhi, nah, kita tahu sendiri Pak Anies itu orangnya jempol dua jempol dua, nah, sudah bilang yang perlu dilanjutkan-lanjutkan, yang perlu depolasi-depolasi, ya kan Kenapa bagi saya bagi saya nih, yang suka panik itu yang punya dosa betul sekali, yang punya salah punya salah, Kalau mereka, panik panik, kalau mereka tidak punya salah, ngapain mau panik Ah. iya kan kalau masalah melanjutkan, kalau itu baik pasti lanjutkan. Kalau ada yang baik-baik, betul. Kalau yang tidak baik ya nggak dilanjutin Benar sekali. Sampai-sampai lihat sendiri kemarin Pak Surya Paloh ketemu dengan Pak Yusuf eh, Pak Lu Panjaitan. Disodorkan lah Janu calon cawapres. Ih, eh, apain juga biasa? nyodorkan sodorkan cawapres itu aneh. Paniknya sudah sangat luar biasa itu. Iya. <tuh> Padahal yang diserend end Endor istana kan. Kalau enggak Pak Ganjar Pak Prabowo. Betul. Dan kuliah juga Pak Prabowo di PHP ini kayaknya ini sama Pak Jokowi. Bisa jadi seperti itu. Karena sampai sekarang masih tanda tanya. Yang saya kan yang yang bisa memimpin negeri kita itu rambutnya putih dan mukanya berkerut. Oh. Rambut putih pasti Pak Ganjar. Yang berkerut Pak Prabowo. <laughs> Apa iya? Pak <laughs> Prabowo menjadi calon Capresnya Pak Ganjar bisa jadi uh, tapi ini namanya politik politik ini fleksibel uh, susah ditempat uh, cuman intinya kami sebagai rakyat ya memilih pemimpin itu betul-betul ya ada kriterianya uh, sebagai seorang pemimpin latar belakangnya jelas hmm. uh, uh, garis keturunannya jelas itu yang kita harap Uh, tidak tersandung oleh korupsi hmm. Kerja nyata uh, Tidak pencitraan Itu yang kita harapkan Susu Siapa itu? Nah, sepertinya kalau itu saya lihat Dari tiga calon ini uh, Ada di Pak Anies Pak Anies ya, Maksudnya Sumatera Selatan sebagai besar Pak Anies Betul, nah rakyat itu sudah melihat itu semuanya uh, hmm. Seperti itu Jadi rakyat itu melihat Uh, kalau nonton di TV, kayaknya enggak ketemu itu. Enggak nah, ketemu itu barang. Tapi kalau di Youtube, Insyaallah, Allah. Uh, jadi rakyat itu sudah pinter sama main Youtube itu. Wah, uh. Sumatera Selatan luar biasa ya. Luar biasa kalau itu Sumatera Selatan. Nah, ini milenial. Ini milenial kan, langsung- masing, -masing milenial. Ya kan? <tuh> milenial tulis siapa? Pak Anies. Pak Anies? Tinggal di mana? Milenial. Di Jakarta Utara. wih Jakarta juga paling banyak Anis. Iya, insyaallah. Ah, Jakarta Alhamdulillah Anis. Sekian gimana? Di wilayahnya. Ya, mau nanya balik saya. bener hmm. Mau nanya apa? Bener bener panik. Eh, apa eh udah kelihatan panik. Coba survei udah paling atas katanya kalau nggak ganjar Prabowo tapi masih ngumpulin terus eh, eh, koalisi gumuk di istana sura enggak mempan lagi i surya pak surya palo dihubungi pak uh, palo bisa penjelatang ketemu info Dis, disodorkan cawapres dari berarti kan istana yang sodorkan cawapres anies nih berarti dari istana panik udah udah udah udah jelas itu panik ya panik ya panik lah masa nggak panik masa enggak <laughs> gitu kan. berarti surveinya yang benar ada di istana tapi kenapa dia panik? lah itulah surveinya siapa yang siapa yang dipilih rakyat itu surveinya bisa ketahuan dari situ tapi yang yang selama ini yang di TV-TV, ter aneh selalu nomor tiga itu berarti kamu blase survei yang benar ada di istana itu kan yang yang membenarkan survei itu oh makanya dia panik apa ah, nih itulah udah jelas ah, survei yang apalagi mau ngopi, yang... ngopi nih ya kan <laughs> ya itu nah, ini memang kalau kita perhatikan, itu betul-betul. Itu barrier udah, itu, ya, itu, nah, itu, real itu itu itu udah membuktikan survei yang benar itu ada di stana. istana. Istana oh. betul sekali jadi nah, nggak usah pusing, pusing pusing itu nggak usah pusing pusing. survei iya, segala betul. macam, bukti survei, survei real nyata itu ada di istana. Nah, makanya dia panik, nah, panik. dari survei mereka itu, itulah lah yang terjadi panik karena memang beda capres yang diusung partai dengan yang diusung rakyat. Mm -hmm. kalau Pak Anies kan diusung oleh rakyat betul. Nah setelah itu kan nasdem lihat, wih ini kuliah rakyat ini mendukung anies semakin banyak. betul. Nasdem langsung bergerak, sambar anies, start. Betul. ih paling tidak suara nasdem naik. Betul. habis itu demokrat sama pks yang selama ini oposisi, sambar anies ya kan. nah intinya, murni ini anies diusung oleh rakyat partai sebagai kendaraan dia. Nah, kalau pak ganjar diusung oleh partainya Bukan diusung oleh rakyat. Pak Prabowo oh juga sama diusung oleh partai Gerindra, bukan rakyat. Itu kalau saya lihat jadi wajar banyak yang panik. Jadi ada perbedaan di situ ya. Ada lah. Satu didukung oleh rakyat, hmm. satunya didukung oleh partai. Ya. Uh, sementara orang partai itu terbatas orangnya kan. Terbatas betul. Tanpa didukung rakyat juga partai nggak ya. akan naik suara aja. Wajar. Makanya Atau kita lihat. Wajar ada orang yang panik. Ajar. Makanya kalau ini jalan Pak Anies didukung oleh koalisi Purwan Lihat aja, Nasdem, Demokrat, PKS Saya yakin itu akan menjadi partai pemenang di papan Atas Karena rakyat memilih partai itu Iya. Jadi... Art Artinya gini, rakyat berterima kasih Terima kasih Nasdem, terima kasih Demokrat Terima kasih PKS setelah mengusung Bendak saya, orang saya iya, iya, iya. Itu rakyat sangat-sangat bersyukur Dan rakyat juga harus Berterima kasih sama istana Betul. Iya, karena dia yang sudah lah, dia yang hasil survei. Dia nunjukin kepanikan itu. Eh, <laughs> hmm. dengan dengan kata lain rakyat tahu. Semakin kencang Pak Anies di bawah. Oh. rakyat rakyat kita juga harus ini salah satu Ya, pertemuan. terima kasih lah, terima kasih ya. stana. Mereka menunjukkan kepanikan itu, kalau memang di sana, di sisi lain ini ya, patut diduga kalau di sana panik, di sana panik, berarti rakyat berterima kasih. Informasi yang sudah didapatkan, berarti semakin kencang pilihannya itu ke Jadi rakyat harus bahagia, mereka berbahagia bahagia ini. Jadi judul, hari ini yang kita bahas, istana panik, rakyat mendukung. Anies, saya. Nah, itu kawan. Jadi saudaraku, Indonesia. Ya, apalagi pendukung Pak Ganjar, pendukung Pak Prabowo. Jangan panik, biarkanlah istana panik. Tapi rakyat jangan panik. Karena memang semakin besar ini butuh perubahan, kawan. Contohnya yang tadinya hidupnya Pak Haji sudah mantap di budidaya tambak. Ih, sekarang sengsara kawan. Dulu harga harga bibit masih delapan puluh ribu rupiah delapan eh, rupiah per ekor, sekarang sengsara. jadi dua ratus rupiah per ekor. ekor. Ekor artinya, emang harus ada perubahan. Naik 50% lebih. Lewat 50% puluh persen. Iya sekitar itulah. Itu ditimbulkan karena kepanikan juga. Loh. Nah kalau masalah itu saya kurang tahu. Nah. Eh, siapa yang bikin seperti itu? Oke, okay, itu aja kayaknya Oke okay, okay, kawan Yang panik silahkan panik Jangan sampai kena stroke Mantap Salam perubahan, perubahan. perubahan untuk perbaikan